Halo, Mbak Marianci, kemarin ada terkendala di uji tugas duanya ya, Mbak Marianci? ya? Oke, nanti saya bukakan ya. Kalau ini enggak apa-apa dikerjain dulu aja. Saya belum buka sih, nanti di... saya bukakan aja pas. Mungkin besok atau hari lagi lah. Oke, sama-sama. Kayaknya Mbak Merianca suaranya mahal sekali. Kayaknya <laughs> belum benar deh kayaknya Mbak Merianca on mic. Kenapa Pak, pas diskusi internal, Pak? Kelompok. Oh, pernah? Pernah, Pak. Oh, ini banyak kerjaan, woi oh nih. PV sama KSI banyak kerjaan gimana itu maksudnya? Mungkin ketika hari Jumat ini lagi bekerja, Pak, mungkin, Pak. Oh, oh iya, tuh di kantor. Wah, jam segini. Kalau boleh tahu kerja di mana, Mbak, ini? nggak mau shift malam kah lumbur wah ini ya, ini mau kita bahas apa nih Mas Aryo di pembuatan visual waduh sayang ikut aja pak nggak visual gitu-gitu aja soalnya itu kan untuk terakhir itu membahas select case ya pak ya Iya, select case atau kita mau bahas apa yang akan kita keluarkan nanti di UAS lebih ah, bagus ya. kayaknya <laughs> dan pada uh, nah itu semangat kayaknya mas Ario <laughs> membahas masa depan pak, itu, pak. oh iya nih masa depan dua pertemuan lagi nih semester apa UAS eh nggak berasa loh bener nggak berasa udah satu semester saya lalui, Masya Allah, hebat. Di ini. Cepat ya, saya rasa cepat sih. Cepat banget rasanya. Gak berasa. Gimana Pak Arma? udah habis kopinya Pak? Belum ngopi Pak oh belum hmm. pak nih uh, diskusi baru sama Mas Aryo nih kita mau diskusi buat UAS nih di pemrograman visual buat pemrograman umar -umar. Umar yang cakep itu pak <laughs> Saya, yeah. inspirasinya malah dari itu pak dari channelnya Omar Aman nih Mara, di ini. channel apa nih channel YouTube channel YouTube iya pak oh ada waduh si kepo ya, nih. apa namanya ya namanya itu pak Arman Widodo ini Arman, Arman Widodo channel saya, saya kemarin nih saya kemarin pas di, di Jogja saya ini kan ngevlog ngevlog biasa dokumentasi kan. eh nggak tahunya ada enaknya channel YouTube nya apa mas katanya waduh saya kan nggak punya channel YouTube untuk gitu, ya gitu buat di dokumentasi minta channel YouTube ya berapa dibikin dokumentasi kasih Universitas Cyber Asia. Wih <laughs> <tuh> ini banyak nih channelnya, Isubscribe nya dua puluh tiga juta, masya Allah ini kan ngalahin akta ini, ntar nih Subscribe-nya Pak Arman Widodo tuh sembilan kali. Sembilan kali ya. Sembilan kosong Pak. Sembilan kosong, sembilan apa nih? Sembilan nol. Iya, Pak. Kalau sembilan kosong, sepertinya jumlah aslinya disembunyikan, itu Pak. Atau trik khususnya iya, ini. iya. Benarnya di nih, Iya, hack nih, Pak. Iya, bener, nih. Eh, keren nih, YouTube aja bisa dihack nih. Apalagi Indonesia, Masya Allah, hebat nih, Parman nih. Gara-gara di sini aja, bikin-bikin -bikin YouTube jadi <laughs> kita nggak tahu, Pak. Tahu-tahu nanti channelnya parah bisa saya kan pak, paling males di bikin bikin kasih. video, ah, foto-foto, Tek-tek itu, pak Tek. kan, kan biasanya orang ini ya nyari yang gitu kan. tag gitulah, oh, tagging, pro uh Heeh. Saya kan buat tugas aja pak. <laughs> iya, kan tujuannya untuk naikin ini, pak, naikin view. Iya sih. Eh ya, ada aneh juga. Ada video ini juga nih, Anaknya apa, Arman? Video apa, Pak? Ini ada di Shorts. kenalan diri? Iya, perkenalan diri. Oh, itu mahasiswa anak 203 waktu itu, Pak. Oh, lewat channelnya apa, Arman? Iya, <laughs> yes, kan waktu daftar, langsung daftar ini. Minta tolong saya. Anak penonton. Ya iya, biar cepat. cepat Ya, bayar berapa, Pak? Nebeng di tempat channelnya, Pak Arman. Ya, Saya mali layu ta'ala, Pak. <laughs> Hebat ini. Nah, ini kita mau bahas apa nih untuk uh, uas kita nanti? Ini biasanya kalau pemrogram visual nih menarik perhatian beberapa mahasiswa, teman-teman kita nih. Yang nggak hadir di KSI biasanya hadir di sini nih nah itu pak ada satu nama itu pak tadi itu nggak udah tuh. udah udah tahu saya itu orang hmm. dari awal kayaknya udah sepelekan pertengahan sampai sekarang lah kasi nggak ada demograman ada selalu ya pak selalu <laughs> ada, ada orangnya coba orangnya merasa atau tidak Dia ya, biasanya ini pak alasan baru datang pulang malam itu pak Wah, iya. bisa masuk kan. kayaknya udah udah banyak clue klui ini iya <laughs> duduknya mana orangnya kepada emotnya berarti pak iya saya perhatiin sih nggak beneran baru udah kita udah tahu jawabannya pasti baru pulang nah kan bener baru pulang pak nah betul kan pak iya kan langsung jawab dulu. nggak tahu Mas Han tenang aja kita udah tahu jawabannya ya, ini next, di kantor, Mas. soalnya nih, deh. next, apa lagi? Dua pertemuan lagi nih, kita nih lembur terus. Dua hari nggak tidur kemarin, sekarang udah berapa nih? Kayak dua minggu nih, kita pertemuannya dari minggu kemarin. Udah ngelain mata apa Coba nih, Mas Masan. Ini kita mau diskusi buat uas nih. Ada referensi nggak? Jadi jadi tugas dari kalian untuk kalian gitu. Nanti PR. Waduh. <laughs> Satu sama mas. Malah <laughs> krut. Kepala, krut. <laughs> Saya pikir implementasi selektis pak untuk uas. <laughs> Oh, terlalu gampang ya atau di di mix aja semuanya waduh Di mix ya nggak nggak ses susah inilah <laughs> nggak susah mata kuliah yang sebelah yang sebelah kayaknya lebih lebih ini, menantang kan yang kemarin udah bahas itu kan udah bahas di pertemuan kemana pak ya? Kita udah pakai database akses. Nah, Oke. gimana kalau kita implementasinya di database akses lagi nih? Di uas uasnya? Mirip-mirip hmm. itu pak? Boleh, boleh. Jadi ada ada ini nggak? Ada ide nggak? Pakai database kita bikin apa? Bikin POS? Biasanya ya, kan yang paling itu POS, kan? POS atau tiket atau apa? Hmm. buku tamu tuh Nah, gimana tuh buku tamu? Coba jelasin Masan. <laughs> tamu undangan. Mungkin, tamu. mungkin seperti itu, apa atau operator ngisi form gitu langsung masuk ke database gitu, ya, Mungkin semacam itu. Mas? si combo box atau nyambung berapa? Mau nyambung berapa? Ah, cuma kondangan, kondangan, Pak. Undangan ini kayaknya. <laughs> Boleh juga tuh. Kalau saya kemarin tuh di, di kampus bikin aplikasi untuk siapa yang ikut event dia dapat sertifikat tuh. Jadi yang teman-teman ikut event-event itu kebetulan saya yang develop tuh. Jadi apa namanya? sistem sertifikat. Nah, jadi kalau udah dua tahu ya Farman ya? Mas Aril ya? evented itu kan ya. Itu yang otomatis dapat sertifikat dari si peserta itu. Iya, benar. Gimana tuh caranya, Pak? Wah, itu kayaknya harus 20 SKS ya. guys. <laughs> Udah hampir seperempat SKS per semester. Nah, mungkin kalau kalau yang di eh uh, ini menarik nih. Jadi nanti buku tamu isiannya apa saja terus sumbangnya berapa nanti as, yang saya kebayang ini ya Mas Han ya nanti akhirnya itu terkumpul berapa gitu kan jadi akumulasi dari yang sudah mem, apa, ya, menyumbang gitu kan terus buktinya bisa dikirim kemana nih ke email atau ke sms nih masan ke email keren deh kayak ke email lah hmm, kayak donasi gitu dong ya nah kayak nasi, Dia kan nyumbang di sini. Dari keuangan dana pakai itu nasi. Hmm. ini yang pakai yang itu ya petugas input ya, kayak resepsionis gitu ya atau bagaimana? Op oh, email atau wa, api? Ada, ada. Keren nih. Keren tapi berat. Abis punya ini ya. Apa yang nge-share nge-link gitu ya? Biasanya dia berhubungannya sama si RM apa ya Pak? RM. WA API Kenapa? WA API ini. Heeh. Uh -huh. Kenapa Bun? Kenapa? WA API kan apa? Dia itu bukannya kayak kita kayak nge-share gitu langsung kayak nge-blasting gitu ya? Oh, bukan. Ya API itu eh uh... Lebih ke ini nih, kalau misalkan kita jalankan terus, hmm. uh, kita udah connect dengan API itu kan akses untuk ke si ke si wa nya gitu. Hmm. Jadi, kalau misalkan kita pakai nomor uh, nomor handphone kita gitu, kan terus kita apa namanya melakukan transaksi, artinya transaksi di sini bukan jual beli ya, tapi ada ada action di sana gitu kan. Nah, dia akan ngirimkan ke nomor kita gitu. Jadi, kita harus connect dengan si WA nya itu sendiri karena itu dia IP itu jadi jembatan lah ini pakai pakai WA bisnis enggak kayaknya enggak harus nah, harus coba nih yang udah pernah pakai nih Mas Han nih coba deh kayak gimana sih enggak kayaknya enggak harus wa bisnis Iya soalnya kalau saya dimintanya pakai wa bisnis karena di bisnis Iya untuk nge-share gitu nanti kayak ngelingnya itu ke si CRM si sih. Personal bisa banget. Ya, tapi kalau misalkan yang namanya WA Blast itu kan rata-rata orang bisnis ya. Jarang personal. Makanya kita pakainya WA Bisnis. Hmm. yang kalau diklik itu yang ngeling langsung ke web gitu ya, bukan. Atau gimana sih? Uh, bukan, oh gimana ya, itu ibaratnya jembatan lah, IP itu jembatan untuk, hmm. untuk kita mengakses si WA-nya gitu. Hmm. Ya, kita kan nggak bisa akses si WA-nya langsung kan, misalkan oh. uh, sistem WA lah gitu. Sistem WA-nya kan kita, bagaimana caranya kita sinkron dengan sistemnya si WA gitu, nah, dengan IPI IP, tadi IP, gitu. Oh, Bukan begitu, programmer, kan? <laughs> Oke, okay, tadi udah bagus tuh idenya, kita buku tamu. Nah, jadi kan sekarang kalau memang seperti itu, kita diskusinya sekarang. Jadi soalnya tuh sekarang bikinnya. Jadi dari sekarang teman-teman udah bisa bikin tuh. gitu Mantap, Pak. Nah, daripada nanti saya keluarkan ini, waduh kalang kabut Pak, mundur lagi waktunya. Kasian tuh, ini Pak Arman, nelfon saya. Ya, API-nya, nyambung ke Visual Basic gitu Pak? Visual Basic 6 gitu ya Atau gimana Pak? Saya nggak, nggak ada bayangan nih Pak. Saya sendiri untuk API WA ke Visual Basic, nah, ada atau enggak ya? Coba kayaknya semuanya bisa kayak jadi karena kan udah udah sinkron nih. Saya rasa pasti bisa sih. Bisa nih. Bisa bisa. Udah pasti bisa lah itu. Nah, gimana nih? Menurut Mas Haryo, Pak Arman, Mbak Mariance, berapa lagi di sini? Mas Andreo, Bunda, idenya Mas Anda. Hmm, saya jujur Pak, saya aneh Pak, karena masih newbie Pak, jadi belum kebayang Lama. Pak. apa op, Maksudnya cara mengerjakannya seperti apa, terus pakai tools apa itu saya masih belum kebayang Pak. Karena okay. yang dimaksud sama Mas Hans ini kan kayaknya suatu aplikasi yang kekinian ya Pak ya Atau pakai WA API segala Dan kayaknya hmm. kalau VB 6.0 itu mungkin enggak, enggak aneh ya Maksudnya enggak aplikabel ke situ ya mungkin Kalau oh, dikirim itu sama Mas Hans Ntar saya coba lihat sih, sih. Web.shop API mulai 30 dolar per bulan hmm. bayar, <laughs> Yang gratis ada kayak ya. Coba pricing biasanya tuh uh, 15 14 hmm. hari. Oh, enggak ada ya, free trial, enggak ada free trial. Enggak ada free trial. 40 dolar per bulan. Tapi e, yang gratisan apa ya? udah aplikasinya Boleh. cuman buat presentasi UAS doang. Iya. Kecuali, kecuali kalau untuk mau, gitu. Kate tuh. <laughs> mau ya, di gitu. Ya ya. satu KT itu. Iya Mario ya. Mario. Satu KT itu. Iya. Apa KT? Satu kate Pak. Satu kali cicilan, Pak. Oh, oh UKT. Satu <laughs> KT belum bikin katanya sama Mas <laughs> Ah sebelum diprojekin coba share di sini tata caranya kayak apa? Begini terpola. Ya. Bikin tutorialnya Mas. Hmm. Upload. Coba tahu kita bisa order gitu ya? <laughs> well, lagian untuk bikin aplikasi uh, apa namanya pakai Visual Basic uh, apa namanya? Ya terlalu sederhana sih. <laughs> Pani Piro, terhana nah, aja, Piro. kita bingung Pak, gimana yang lebih dari sederhana? Nih apa tuh Mas Aryo jauh, eh Mas Handjo? Pani Piro kan? Piro kan, tuh semuanya udah pakai dana ama dia tuh orang IP gateway aja di wani dikasih Piro yang membayar, ha, dikasih yang membayar. Kala profesional ya gitu itu Pak. Hmm. Nah padahal di sini saya cek ada tuh API yang gratisan. <laughs> Oh, saya masih kelas iya. amatir Pak hmm. pakai email aja lah nggak usah pakai API ini biar aja lah Mas Han sendiri yang pakai API <tuh> karena dia yang minta kan nah. nah Bapak juga bales juga Pak nilainya Wani Piro gitu itu <tuh> <tuh tuh tuh> repot nah, <pak>. Aduh <tuh> Tuh, jadi pas yang nggak kepikir agak nah, sana ya nilainya lebih giru, oke. Iya kalau yang mau berat ya nilainya wanipiro kamu berat. Kan? Mm -hmm. Kalau saya dosen oh, itu nanti pak. ini nih Pak. Mulai mulai hari ini Pak Arman jadi asisten saya nih kayaknya. Oh, Siapa? Enu. <laughs> Aisyah, Aisyah T. hatam berapa SKS? Hatam, apa itu bahasanya itu? Ya kayak hatam Quran gitulah pak. Oh katam, oh hatam. Hatam. Hatam. hatam. Nggak hatam, ya. Ka-nya nggak ada itu. Ha, hatam, ha, Iya <laughs> untuk mata kuliah kali ini aja lah, kan itu kan dari kata Pak Man. Iya. Di zoom sekarang sering tipe. Bukan sering tipe kan. Itu bukan tipe itu. Emang kaknya nggak ditulis. Pak uh, Andre. Aku mau nanya. Ini kalau si RM sistem ini. Sebenarnya dia uh, baku ya. Kayak begitu ya modelnya ya. Apa? RM sistem? CRM. CRM ya, Hah, kenapa? Dia tuh dalamnya tuh memang e, Memang seperti itu ya Memang baku ya, maksudnya ada Ini ada gini, gini, gini Gitu loh, jadi kayak apa ya Apa, Buna ini pakai CRM yang mana? E, ya, saya untuk Ini aja, untuk Belum sih, aku belum, karena Tadi sih maunya dimulai per Juni ini Gitu kan, karena mm -hmm. e, Ada kesibukan, jadi aku belum Belum nyoba gitu kan IRP ya, itu, itu. Uh, okay. adalah bagian dari uh, bu. Yeah. Uh, uh, jadi uh, tergantung, kalau misalkan kebutuhan kita CRM-nya seperti apa, itu kan bisa di-custom ya. Uh -huh. Nah, makanya saya tanya, itu uh, yang uh, me menyediakan siapa? Gitu. Karena kan CRM ada yang ada ya ini ada yang menyediakan gitu kan atau custom sendiri juga bisa gitu kan nah apakah bunda make CRM itu cuman untuk relationship eh, pelanggannya aja gitu ya ya atau atau nah. untuk keseluruhan kalau keseluruhan artinya udah udah mencakup GRP kan enggak untuk untuk pelanggan aja kayak semacam share eh, ini share apa event gitu ya Seven, mm -hmm. di situ juga udah ada harga-harga eventnya gitu kan mm -hmm. nah, kan kalau kemarin saya e, di Indonesia itu ngontaknya tuh dari kontak ya kontak CRM nya nah dia ada tutorialnya kan demo tuh sama dengan CRM yang aku dapat dari e, apa namanya dari, dari IT yang dari luar negeri gitu Pak tapi isinya sama Uh, isinya sama uh, apa bahasa bahasa di dalamnya itu juga ya samalah gitu ya gitu terus kalau yang kalau yang di sini di kontak itu kan nanti dari si CRM-nya ini uh, pokoknya itu langsung meling jadi kayak gini kayak kita ya tadi harus daftar dulu di WA bisnis dulu nah terus daftar juga ke Facebook bisnisnya Facebook bisnisnya gitu karena nanti dari, dari karena nanti se, untuk uh, sosialisasinya mungkin apa ya untuk atau, atau promosi lah gitu ya nah uh -huh. itu kan blasting kan nah, uh -huh. untuk, untuk komunikasinya lah gitu kan blasting tuh kita kita bisa mau ada event apa gitu kan kita blasting uh -huh. tuh nah nanti uh, uh, kita juga memang uh, kayak kita mau event apa misal dalam satu bulan atau satu tahun lah gitu ya kita buat dulu eventnya apa nanti eventnya apa harganya berapa gitu kan ya pak ya Nah iya. itu e, nanti kan tampil semua di e, aplikasi CRM-nya itu kan hmm. Tapi itu hanya kita aja sebenarnya yang bisa gitu Nah si WA bisnisnya ini WA bisnisnya itu e, satu Tapi bisa diakses oleh lima e, user gitu Kalau ya. WA bisnis sekarang udah bisa diakses lebih dari satu orang sih Bon Cuman kalau nggak salah, empat, maksimal empat orang oh, Empat ya Nah, ini. pokoknya ya bisa diakses lah gitu. Memang sih biayanya juga cukup murah sih, Pak. Kalau menurut aku sih segitu ya, segi, eh, nggak segitu sih, puluh 750000 untuk lima orang gitu kan. Bayar hmm. perbulannya. Eh, kita bayar ke dia gitu, sih si si penyedia aja, si providernya lah gitu. kondangan atau undangan? Undangan, kondangan. Kon kondangan sama kondangan beda ya? Beda lah. Kalau kondang kondangan kan lebih ke untuk menghadiri kayak acara ya resepsi. Ya, Kalau undangan itu dihadiri berdasarkan ya event-event yang yang apalah gitu. Iya, kadang untuk undangan apa? Kondangan itu juga termasuk undangan. Iya, karena betul karena, undang -undang. karena event. Nah, ya, yang tapi mas, kan, masuk aspeknya urutannya beda. Atau atau ini ya. Hmm. Donasi ini bentuknya undangan. -undang. Lelang kayak, kayak lelang kayak gitu ya Pak ya? Itu berundangan ya? Ini ini tugasnya mandiri aja kali ya. Jadi masing-masing beda. <laughs> Gimana? Ah, bapak mah. <laughs> Karena kan, kan mas kan mintanya minggu lalu katanya pengennya sendiri katanya gitu. Atau <laughs> nggak bilang kaya, gitu? Atau nggak bilang gitu Pak? <laughs> <laughs> kan katanya -kata gitu, jadi prioritasnya untuk kalau kalau saya sih lebih enak sendiri pak, gitu. <laughs> apa uh, boleh kalau misalkan yang undangan itu untuk undangan atau untuk event tertentu, gitu kan? Uh, jadi reportnya ya report itu saja, report berapa orang yang udah hadir ya gitu, minimal gitu file, nggak usah terlalu ini. Tapi kalau misalkan pengen lebih lagi ya, ya Alhamdulillah bagus. Berarti ilmunya udah di atas rata-rata kan gitu ya Mas. Sebenarnya, ini yang sekreatif mungkin gitu. Iya ide yang sekreatif mungkin. Ya, kalau misalkan untuk kondangan ya artinya kayak gini. Uh, berapa orang tamu misalkan 200 orang. Dari 200 itu ternyata yang donasi atau yang... yang, eh, Kalau kondangan itu bukan donasi ya jadinya. Apa tuh ya ternyata? yang yang ngasih ini ya ngasih amplop gitu ya nah sumbang sih gitu kan dari 200 ternyata yang sumbang sih itu 160, nah dari 160 itu terkumpul sebanyak 20 juta contoh gitu kan nah nanti sisanya 10 orang tadi nggak nyumbang kayak gitu itu aja lah sederhana kan jadi untuk reportnya berarti kan harus masuk satu-satu dong pada dari undangan tersebut atau gimana? biasanya kan kalau undangan kayak gitu, eh uh, contoh dia mengundang satu orang kayak gitu kan? Enggak, itu cuman ini aja kayak buku tamu yang dimasuk sampaikan itu aja. Jadi nggak usah sampai apa ngirim undangan lewat aplikasi itu nggak usah. Lebih lebih ke mencatat data deh, mendata aja. Jangan, jangan ditambahin ini, Bun. Nanti saya, saya gila semua aja. Iya, justru saya nanya, justru biar, <coughs> biar, biar, biar uh, rumit. Uh, iya, ah, gitu loh. Kalau pertanyaan Bunda itu lebih mengarah menambahkan satu fitur, ya. <laughs> ya, fitur undangan di awal ya. Iya, iya, <zauri> ini kan logika saya, kan ke situ banyak. Kan, loh, kalau ini kan begini, begini, begini. Iya, enggak apa-apa. Berarti kalau Bunda menambah fitur itu sih, silakan. Aduh aku <laughs> kan, karena mungkin jadi, idenya gini Pak Nanti uh, uh, uh, biasanya kan di tamu-tamu pandangan itu Nyatetnya di buku tuh kalau nah, saya tuh pikirannya daripada nyatet di buku pajang aja apa visit apa layar touchscreen kita tinggal klik saya hadir dari mana gitu iya pakai TV iya. kan bisa kayak gitu bisa kalau sekarang kan orang pakai keyboard ya jadi kalau sekarang ya pakai yang saya hadir gitu, nama siapa? Ini gitu. kalau kalau yang bunda ide sampaikan tadi mungkin dia udah undang pertama terus uh, ke generate QR code sendiri gitu kan, terus di scan hmm. saat itu, nah itu kan panjang lagi bun, mau kayak gitu bun? Enggak justru itu, <laughs> makanya -mak tuh karena kan tadi kan ada hasil loh, misalnya dari 100 undangan, jadi kan kira-kira berapa persennya atau berapa orang, misal uh, dari katakan lima puluh lah fifty dana yang terkumpul berapa gitu loh? Ya logika saya kan berarti kalau, berarti ada inputan sebanyak dari 50 itu kan, gitu. Benar nggak sih? Iya, input seluruhnya. Iya kan? Ya makanya kalau kalau kalau kita sistem buku tamu, ya gitu. Kita ngundang berapa, 100, yang datang berapa, misalnya gitu ya. Yang datang berapa, dari, dari yang datang berapa juga berapa yang nyumbang, kan gitu kan? Gak sih? <laughs> Panjang banget kayaknya jadi, udah kan ini. Jadi <laughs> gitu iya. aku, jadi aku ah. <laughs> usah sampai ke sana, Bun. Saya paham sih. Jadi misalkan undangan yang udah disebar itu 200, santai gitu kan. Mm -hmm. Nah, tapi yang yang tercatat itu sekian orang. Eh, misalkan yang datang cuman 180 gitu kan. Mm -hmm. Nah, jadi ada 200, eh ada 20 orang yang tidak hadir dari uh, undangan yang sudah disebarkan kan gitu bun mm -hmm. ya kan nggak usah sampai sana bun oh. <laughs> itu, itu itu lebih lebih sistem di awal benar kata itu panjang lagi ceritanya bun kalau kalau Bunda mau seperti itu ya so silakan saya iya aja lah <laughs> <laughs> Bapak suka begitu <laughs> <laughs> ya okay, jadi itu aja cuman mencatat aja sih bun mencatat berapa orang yang hadir gitu kan, berapa orang yang uh, menyumbang dari yang hadir tadi gitu kan, ya, contoh tadi kayak gitu kan, misalkan yang hadir ya 200, yang nyumbang 190, yang tidak ya artinya 10 orang. Nah dari 190 itu totalnya berapa yang sudah menyumbang gitu kan? Ya contoh si A puluh 20000 si B puluh 50000 si C seratus 100000 dan sampai rp puluh orang. Totalnya berapa? Gitu aja lah. Total yang panjang-panjang, ribet-ribet. Paham kan ya? Oh, Pak. Ya, halo. Kenal. Ya, ya, halo. Pak, kalau enggak gini, Pak. Kan VB itu kalau enggak salah ada satu fotonya sama Krisa Report ya? Mm -hmm. Ya. Yeah. Gimana kalau puasnya mengenai Crystal Report, Pak. Jadi benar-benar nyelesain materi dari pemrograman desktop visual. Hmm, gimana, teman-teman? Gimana -teman? maksudnya tuh, Mas? Jadi men misalnya menampilkan report dari database yang pernah kita buat sebelumnya di Crystal Report, gitu. cuman dipanggil aja. Jadi nggak usah bikin desain-desain. report mas? mau Mas Hans. Tadi apa tulisannya kayak gimana, Mas? Apanya? Crystal, report. Crystal, Crystal, ya, Crystal, yeah. Yeah, Crystal report 8.5 yang lima, kok ya, delapan poin lima. Kalau enggak salah, dulu saya aku nggak tahu, 8.5 delapan poin lima. sekarang ada versi terbaru, kayak Crystal, report Crystal, report Crystal, pakai yeah. pakai C, berarti ya, yeah, C, R, ya, C, R, ya, Crystal, bahasa Inggrisnya ya, Crystal, report yeah, Crystal, Crystal, okay, saya lihat tuh, aduh, kita langsung cari ini. Desa Report, santaiin aja. Dibuka sama Mas Hando, rasa saya nggak kepikiran nih, di minta Tapi kan ini cuma, mau ini aja. Apa namanya? Desa Report kan cuma menampilkan. Tapi itu apa namanya? Kelas bisnis. Ini apa semacam, yes. aduh, semacam plugin gitu ya, atau library gitu ya? atau bagaimana bukan sih itu lebih ke aplikasi ya dibilang library itu juga bukan karena kristal Report itu eh, sekarang kan kayaknya makin berkembang tuh kayak di apa namanya ya aku lupa aku yang pakai yang lagi aku pakai sekarang malah Report Designer itu hampir mirip kayak kristal Report hmm. cara kerjanya gimana tuh masan Crystal Report itu menampilkan ini Report dari data yang udah kita input sebelumnya. Oh, dari database. Ini cara membuat laporan harian dengan Crystal Report. Ya. Kayak gitu ya? Ya. Oh tuh, iya. Nanti iya. datanya iya, kan iya. udah tersave di database, misalnya di diakses atau misalnya di apa uh, SQL ya? SQL, My, banyak kan pakai MySQL tuh udah simpan kan datanya. Nanti kita munculin di Crystal Report. -nya mau Atau... bentuk report seperti apa itu nanti bisa dicetak, print. Kalau di sini alatnya dari SAP ya, belinya? Yaitu pengembangan sekarang. Kalau dulu kayaknya kebanyakan dia kol apa? kolaborasi sama visual basic ya Pak Andri ya? Iya. Jadi kita report tuh yang yang benar kata Mas Ani itu yang ada JSF, ya, apa itu. CSV, itu PDF itu itulah. -gitu Ya, Pak, menurut hmm. Medcom dalam bukunya yang berjudul Database Visual Basic manual, nah, Risaripot menyebutkan bahwa Crystal Report merupakan program khusus untuk membuat laporan yang terpisah dari program Microsoft Visual Basic, tetapi keduanya dapat dihubungkan. Gitu ya? Yes, to Karena nanggung kayaknya, Pak. Kemarin kan tugas satu Bapak bikin CRUD mending dilanjut ya udah saya iya aja. <laughs> iya <-iyan> aja <laughs> iya iya aja iya iya aja nggak saya tergantung teman-teman deh kesepakatannya gim gitu. nggak kalau saya sih uh, apa namanya lebih kenyamanan teman-teman gitu kan yeah. artinya bukan bukan apa kalau mampunya teman-teman uh, yang di saat ini itu bisa bikin sampai sana ya syukur lah gitu kan dan kalau misalkan nggak sampai sana ya ya nggak apa-apa juga gitu loh masalah artinya kan uh, gitu kan waktunya nggak ini karena kan udah bikin itu menyambungkan lagi ke sana gitu kan nah, iya jadi panjang lagi itunya gitu kan uh, ya jadi ya tergantung si mahasiswanya mau seperti itu ya nggak apa-apa gitu kan ya artinya kalau dalam sisi nilainya sih kalau untuk yang seperti itu misalkan gini nih kalau yang crystal report bolehlah untuk pakai kelompok gitu tapi kalau misalkan enggak ya mending sendiri gitu gimana pak itu kan dari bapak yang bertanya sama kita kita nih uh -uh. kalau Bapak sendiri nih, mungkin Bapak juga kan punya nih kira-kira nih apa yang akan Bapak e, berikan ke kita untuk nanti uas gitu. Itu apa, Pak? Kalau Bapak nggak melihat kalo... kami, apa yang akan Bapak e, berikan ke kami? itu? Kalau kalau saya sih nggak usah pakai kristal Report gitu. Uh -huh. Nah, cuman tadi kan udah dibayangkan oleh Mas Hani gitu kan. Uh, jadi artinya ada request, kan gitu ya Bunda. Heeh. Uh -huh nah makanya tadi saya sampaikan kalau nggak pakai tes report pun nggak apa-apa ya, tapi kalau pakai skrining report ya silahkan karena kan ada request artinya kalau request itu berarti ada yang mampu dong di situ gitu kan ya sebenarnya semuanya mampu saya yakin semuanya mampu karena kan itu bisa kita pelajari gitu kan. itu kan kita bisa pelajari nah cuman kan waktunya makin panjang lagi gitu kan yang sebenarnya tinggal konekin aja ya mas anies ya. Gini aja deh, kalau biar sama, enggak usah aja deh, Daripada nanti teman-teman ini, apa namanya, komplain lagi nih. Ya, saya ngikut aja sih, Pak. Gimana? Dari Bunda, Mas Aryo, Pak Arman eh, Pak Banovi, Mbak, Mbak, Mbak Intan. saya ngikut Bapak aja, kira-kira yang mau Bapak sampaikan tanpa pak kalau tidak bertanya sama kami gitu kan itu apa hmm. gitu terus kisi-kisinya kan apa paling gitu ya yang pasti yang yang nggak yang jangan menyulitkan banget <laughs> ya, makanya saya kan enggak nggak ada memberikan menyulitkan ya, iya makanya kira -kira sekarang yang saya, saya, saya buat uh, proyek gitu kan uasnya uh, dan sekarang nih kita diskusi uasnya seperti apa karena gini uas itu kan Ujian akhir, gitu ya? Ujian akhir uh, dimana bukan, uh, apa namanya, uh, mengulang ataupun mengapa Gitu ya. ya, kayak pilihan ganda segala macam. Artinya, kan, ujian akhir itu sudah sampai mana sih kemampuannya kita, kan? Gitu ya. Nah, artinya, kalau saya tanya sekarang, gitu ya. Nah, kita buatnya seperti ini untuk puasnya nanti. Gitu. Artinya, so, soalnya itu udah udah dari hari ini, gitu. Jadi, nanti soal dalam bentuk tulisannya itu ya, nanti di apa namanya di, di LMS gitu. Nah, dari sekarang kan, teman-teman udah mulai, mulai membuat tuh, gitu kan. sebelum uh, soalnya saya upload di LMS gitu, Bun. Nah, tapi tapi siapa tahu gitu ya. Udah dibikin dari sekarang gitu ya. Eh minggu depan saya ngasih soal UAS-nya beda. Enggak kesal. Kenapreq. Kenapreq. Enggak lah. Enggak. Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak salah lagi. Enggak salah lagi. Nah Bapak lah, Bapak yang tahu eh, kemampuan mahasiswa dari eh, mahasiswa yang mengumpulkan tugas-tugas atau yang tidak gitu ya. Komen aku sih gitu. Jadi, ya gitu aja. Yang lebih ya, tahu kan lah saya, kondisi tadi, kami. Nah, ah. Tadi sudah saya sampaikan, yang mending nggak usah pakai kristal report. Kalau mau pakai itu ya silahkan. Kan saya bilang ya, jadi hmm. mau mau bikin nggak pakai pun nggak apa-apa. Ya artinya kalau mau pakai ya ada ada apa namanya ya? Ada kelebihan kan gitu. Ya untuk nilainya sama aja. Ya sama-sama kalau sempurna misalkan untuk yang nggak gesture report gitu kan atau yang nggak enggak pakai apa-apalah gitu. Tapi hasilnya ini hasilnya bagus gitu kan. Effort yang diberikan ada gitu kan ya artinya nilainya juga bagus gitu loh bun karena kan saya bilang dari awal ya setiap orang itu nggak nggak nggak bagus di bidang semua bidang gitu kan yeah. iya hmm, banyak tugasnya gitu aja buat uh, pendataan lalu uh, di, di di di di apa ditampilkan hasilnya itu yang kayak kemarin Kayak di awal kita ini ya, data mahasiswa ya. Gitu aja. Gimana? Dari Pak Arman, saya udah ngantuk dengan untuk yang. Mas Aryo mau menyampaikan sesuatu. Manucin Pak, kalau saya sih setuju dengan yang lebih mudah saja Pak. Mohon Ya, ya dengan dengan pertimbangan begini Pak kan teman-teman ini juga kegiatannya berbeda-beda Pak kapasitasnya mm -hmm. juga bermacam-macam ya ya kalau eh. bisa sih yang kira-kira bisa membuat teman-teman itu bisa mengumpulkan semua gitu loh Pak karena ya, uh -uh. ya nah, mungkin Pak nggak apa-apa Mas Ari paham kok karena kan ini ya eh uh, teman-teman ya saya bukan yang pertama kan itu itu itu dapat sih enggak gitu kan pertimbangan selanjutnya adalah ya yang ujian kan bukan mata kuliah ini aja kan gitu jadi eh, apa namanya yang mudah kan itu mendata terus ya udah itu kan hasilnya yang tadi outputnya sudah berapa orang kan gitu ya. atau atau ada yang lain idenya itu kan ide dari mas santa jadi siapa tahu saya bisa ada komparasi dari antara ide satu dengan dua kalau saya pribadi gini Pak, kalau Pak Arman setuju saya juga saya setuju Pak. Itu idenya di Mas Aryo. Terus kalau Pak Arman setuju saya juga setuju gimana tuh Saya setuju sama Mas Aryo. Sama-sama saya yang setuju nih. Ya gimana Mas Aryo? Kan. Oh ada ide satu lagi Pak. Atuh tiga lagi. Tanya sama Mas... orangnya Pak Ide Batria. Ya. <laughs> Di Mas Haryo, mas Arman aja, Mas Haryo Masan, gak apa-apa. Yang penting bisa nyontek deh. <tik> <tik> <tik> Ada ya, saya langsung menghilang, kalau kayak... Gitu. nah, itu dia <tik> <tik> <tik> kayak ninja. <tik> Enggak bercanda, Pak. Kalau saya selama di chat di WA, apa WA personal, saya bisa insya Allah bisa, Mas. mana ya, tadi capek bacanya iya sama <laughs> telegram saya jarang baca tadi Mas Aryo mau ngasih ini ya komparasi satu apa satu ide lagi oh, Enggak Pak Sudah, saya setuju aja Pak yang itu tadi tapi yang itu, yang itu <laughs> kok Pak. jadi kok, kok gak jadi kemana tuh Mas Aryo <laughs> komparasi apa Pak Enggak artinya apa namanya dengan compare dengan itu dengan ide yang satu lagi uh, yang mana ya, ya, Pak Gak ada, ada ide Pak, yang gak lain? Ada. Gak ada, gak ada. Itu aja. Iya, cuman itu aja Pak, ya. Eh. Saya rasa saya sudah cukup menantang kok oh, Pak itu, Pak. Cukup menantang apa coba mencoba cuman isi tampilkan. cukup Itu perasaan itu sudah dilakukan juga di pertemuan pertama. Kedua, isi tampilkan. Isi tampilkan. Iya Pak, kan dilakukan lagi kan lama-lama makin mahir Pak. Aduh, ini nih negosiasi antara mahasiswa dosen gitu. Oke, okay, okay. berarti tiga minggu ya. Jangan sampai tiga minggu. Tiga minggu itu sampai dari ini loh. Dari minggu ini, ya artinya mungkin uh, ya minggu ini. Terus minggu depan itu masih minggu 15, artinya review minggu 16 itu kan udah uas. Nah, artinya setelah uas itu masih ada jantung waktu satu minggu. Artinya sebulan loh, cuman bikin gitu nggak enggak kayak enggak kayak yang kemarin Mas Aryo tampilkan loh itu. Lebih lebih simpel ini. Itu anu Pak, enggak enggak sengaja itu Pak. Enggak sebenarnya enggak kepikiran menampilkan itu Pak. Enggak <laughs> apa-apa. Itu kan ya ini kan mem memberikan referensi bagi saya Pak, maaf Pak. Hmm? Ada clue-nya enggak, Pak? Apa? Ada clue-nya enggak? Clue itu peluhnya ya. tadi misalnya eh, apa ya field apa aja yang yang perlu kita munculkan field apa yang ingin dimunculkan nah kan saya tanya lagi ke mahasiswa kan tadi di awal masan nggak ini hadir dari kalian untuk kalian jadi soalnya itu dari kalian sendiri jadi masan udah bikin soal sendiri tadi untuk teman-teman hmm. makanya kesepakatan bersama Makanya nanti saya nggak terima kalau misalkan, oh saya nggak jadi nih. Kan udah kesempatan bersama. Ya, Jauh. Tahun jauhan kamu. Pak mohon <laughs> izin Pak, kalau misalnya <laughs> acara kondangan itu Pak. Tadi kan <laughs> konsepnya acara kondangan. Itu kan biasanya buku tamu, isinya <laughs> nama, kemudian alamat, <laughs> tanah tangan. Kan? <laughs> itu aja kan Pak. Jadi field-nya cuma itu ya Pak ya? dua itu aja ya alamat gak. sama nama aduh, tanda tangan kan, kan saya bilang pak ada kuenya enggak pak gitu kan aduh. soalnya pak Saryo pasti mau ngomong gitu pak udah udah ini ya cenayang udah tahu ya oh, itu terlalu gampang cuman apa berapa feel doang itu isi isi itu doang aduh Coba, ya, ada lagi, Nak. Masan, kasih, kasih ini. Masan yang lebih menantang lah. Masa cuman isi apa nama, alamat, Terus penerangan Nah, itu, aduh enggak lah. Kan tadi ada Ada donasi eh. juga, enggak? Donasi enggak? Ada, kalau enggak bisa Han yang ngerjain semua. Nanti <tik> <tik> oke, enggak apa, apa Satu, satu, Xe, berapa ya? Biasanya berapa, Pak? Kalau Xe, Pak. Eks apa nih X aplikasi iya Eks aplikasi Maksudnya enggak <ganzuk> kan ngembang Eks e kan dikompel okay. jadi Eks katanya tadi kata Pak Arman kalau ini ada apa-apa saya ngerjain makanya satu Eks berapa kira-kira Pak Oh dosa-dosa sampai Eks nanti kita yang X sendiri. sendiri kira-kira ini harus jadi dikompel dulu uh, Uh, jadi, gitu ya? Enggak, enggak. Yang jangan sederhana gitu lah, kan sedih kali ya. Gitu ya, bulan cuman ngisi itu loh. Jadi, ini jadinya apa, Pak? Ya, itu tadi kan udah oh, disampaikan dari, dari awal, ada, ada transaksi di sana. Kalau oh, cuman untuk isi nama, alamat. Terus, nah kalau pengen sih tanda tangannya tanda tangan itu, Pak. Digital. Digital. Wah, sulit itu. <laughs> Langsung kalimat sulit keluar. Iya, harus ke PSSN ya, tanda tangan digital, Pak. <laughs> Kepada PSS, sertifikasi itu. yang, <laughs> yang, yang ada nanti, Yang ada nanti pengunjung datang, Pak. <laughs> Tapi kayaknya ada yang barcode, Ya jangan-jangan nah, barcode bukannya lebih ini barcode itu semua tangan-tangan dosen di di unsia barcode <laughs> itu kan Biar itu. barcode batang <laughs> kita ikutan pak pakai barcode tangan-tangannya Enggak tahu deh kebijakan kampus gimana saya pakai tte kemarin <laughs> Hai, oh semester kemarin saya pakai NTT. NTT apa? apa tuh Farman hai, elektronik yang validin <laughs> dari hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, buat Ses, eh, apa nama buku tamu tapi saya pengennya itu nggak sama jadi mungkin pak Arman itu buku tamu untuk undangan mungkin mas Hario buku tamu untuk seminar gitu kan. kalau mas Han mungkin eh, apa kursus programming gitu <tuk> Liri, Mungkin kita mungkin eh, daftar hadir eh, peng, apa peserta konsultan gitu kan trainer gitu kan. Ini beda-beda gitu. Jadi kalau sama, ciplak satu selesai semua dah. Nah, gak bisa kan <tuk> Pak? Karena modengannya beda Pak. Apa? Om Arman, gak bisa. Undangan rapat sih buat Anak, itu boleh, boleh. Jadi, jadi gitu aja lah. Saya kasih yang gampang, tapi nggak sama. Nah, tapi kalau udah gampang, sama semua. Aduh, Tuh, nah ini itu judulnya itu enggak Pak. Jadi ada kolom donasi itu enggak Pak? Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah. Enggak ada, enggak yes. ada. Gil Pak, gampang sekali ini. Ini udah gampang sekali ini penawaran udah enggak tahu ini udah balik modal tuh enggak nih. Nanti lah lagi Pak. Iya pak jujur aja pak yang kemarin itu saya sudah agak lupa pak Soalnya ini dengan uas ini bisa diulangi lagi pak Makin mahir pak, terima kasih pak ya, Tambah krisar ribut ya, ya. <laughs> <laughs> <laughs> Jangan mau Coba Kalau saya dulu punya dosen yang bisa saya nego ya Ini baru kali ini Apa-apa pak, itu ada amal tersendiri enggak gitu kan. Yang penting apal kaji karena diulang. Apal jalan karena ditempuh gitu. Nah, nice. pak, pak. Kalau Pak, kalau buku, pak ya. Kalau buku tamu kayak seminar, ujung-ujungnya outputnya nya sertifikat dong. Eh, ya iyalah. Nah, itu pun itu nah, PR Bunda itu. Itu Bunda ide berarti. Hmm. Untung aku enggak ngambil itu. Enggak <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Ya tadi kalau bisa ya eh kan macem macam kan. Gantung dari apa nya ya? Iya kayak kayak di event unsia kan udah selesai dapat tuh, ini, sertifikat. Gitu, kan? hmm. Aku gagal terus pak ada bikin sertifikat yang pakai itu. Yang basic. <laughs> <laughs> ya berarti udah udah tahu kan tugasnya. Jadi masing-masing berbeda karena bisa dipakai apapun kayak Pak Arman tuh boleh tuh bandi rapat mc gitu kan jadi kalau Bunda ya di tempat kerjanya tuh ini nge gitu kan terus apalagi nih disini dari Mbak gimana mungkin ada suara Mbak ada kegiatan nggak di, di tempat kerjanya bikin gitu. lagi sepi Pak Kau lagi sepi kayak kaya jualan ya lagi sepi emang mana pun jualan lagi sepi. Manovi kan di kampus juga itu pak kampusnya makanya kok kayak lagi sepi itu gimana ya ada pak sosialisasi apa lagi apa zona integritas sama wacana untuk BLU nah, pengajuan BLU itu. nah outputnya Buk kan ketahuan tuh. Nah, gitu. sosialisasi berarti mm -hmm. undangan. Jadi nanti outputnya tuh undangan gitu kan. Surat undangan gitu kan. Outputnya kayak gitu. <laughs> Kalau oh. saya kayaknya pake kepake deh Pak Andri. visual kenapa? basic Pak. Nah, kenapa Masan? Kalau saya kayaknya kepake deh, Karena di tempat kerja saya butuh yang namanya guys buat nah. Nah, Udah, udah itu udah pakai aja langsung Masan. Iya. Yeah. Hmm, langsung itu jadi langsung jadi wah langsung aku simpen iya ya, langsung ajuin aja kalau bisa mas kalau dapat project bagi-bagi <laughs> <laughs> itu Eh, uh, siapa lagi nih uh, Mbak Ovi Ovi Mas Han kemarin sudah ada proyeknya itu Pak kalau misalnya ini. Oh jadi udah ada dia Oh jadi pantesan ya diminta <laughs> yang tugas waktu itu Mas Han Iya, mau dilanjut. Rencananya, pengennya sih gitu. Uh, project Tinggal di luar, pilih. aneh nih, dalam project. <laughs> Tinggal buat timnya aja. Project, project dalam project. Project dalam project. Siapa tau bisa jadi was kalian, Pak? <laughs> Itu dari apa, Visual Basic? Bukan, kan? Bukan, kayaknya... Matlab, Web. <laughs> Mat program ya. Aduh, ya, matlab, itu. jangan. Ini kayak ini mata kuliah yang terlalu gampang atau gimana ya? Udah oh, Matlab kayak gitu, terus kasih tugasnya bikin-bikin itu. Eh, ini visual basic gampang, tugasnya juga gampang ya. Bersyukurlah. Sesuatu, Sesuatu itu berapa dari yang gampang, pak tapi nah, nah, nah, eh. keluar keluar <laughs> lho, pak. caption caption caption mahasiswa merayu dosen keluar semua <laughs> tapi visual basic advance loh pak dipakai nah, itu kan? ini kan direktorat dire, apa pajak kan nah tuh kan dia ada naik turunin naik turunin kan masih gitu kan pak. judulnya aja sudah visual basic basic pak, yang tuh. awal <laughs> yang mudah. <laughs> Tapi memang itu masih dipakai juga atau masalah benar itu. Ya. Aplikasi personal itu, eh personal private itu lebih mahal dibanding nah, aplikasi tuh. komersial. Itu lihat tuh. jadi itu kalimat-kalimat yang apa tuh <laughs> menggambarkan. Ayo, ini aja tugasnya. Ini gampang, Kalimat satir, iya kan? itu. Nah, ini Masjid Miko mau bersuara. Silahkan. Ah, Pak Tukar, Selamat malam, wow. Pak Andri. Ya, malam, malam. Iya, mohon maaf, saya kebanyakan selalu ketinggalan tugas nih. Enggak apa-apa tapi pas, malam persen. ini pas banget nih kita bahas uas iya uh, saya juga sebenarnya mau ngomong uh, Pak Tri gimana kalau tugas itu ada perpanjangan-perpanjangan biar mereka yang ketinggalan ngumpulin loh Pak uh, iya oh, sudah, Jadi, sudah termasuk duluan. saya kayaknya Pak sudah. karena sudah duluan sudah duluan <laughs> Iya, kalau Pak Arman saya lihat selalu absennya di depan terus. Ini enggak, sudah saya ajukan perpanjangan. Mas. oh iya, iya, iya, masih, Pak. Tadi saya yang ketinggalan ya. Nah, iya, kasihan. Ya. Nah, sampai sama info perpanjangan, pun ketinggalan kan? <laughs> saki, iya, saki Pak, Bu. kan? punya info <laughs> perpanjangan pun ketinggalan. Iya Betul, kemarin, kemarin kan saya lihat cuma 11 sampai delapan orang. <laughs> <laughs> Makanya Pak Andi sebenarnya buat siapa Pak? Eh ya buat semua Pak. cuma 11 sampai delapan Jadi nggak ya apa-apa. Gini aja kerjain aja, kerjainkan kerjakan saja tugasnya gitu kan. Nanti hmm. kalau sudah, ya udah nanti kalau udah saya buka gitu aja. Ya kalau misalkan Pak izin saya belum ngerjakan apa, saya mau upload tapi Uh, daternya udah lewat. Kan saya tanya, udah ngerjain belum? Belum. Nah, gimana kan? Tapi kalau udah ngerjain, nah, silahkan, saya buka. Jadi ngomong ke saya itu kalau udah dikerjain, baru saya buka. Ini sudah jadi apa ya? Iya, ya jadi. Kalau hmm. misalkan belum jadi, <laughs> ngomong ke saya, <laughs> nggak tahu dong soalnya dari awal-awal. apa -awal <laughs> gitu. nih. Iya, Pak. Karena memang kita kesibukannya kan berbeda-beda, Pak. Jadi kita kadang pekerjaan juga berbeda ya. Kalau seperti Mas Han kan kita akui, kalau dia kan sudah programmer dari Mide. web development juga ya. Waduh, <laughs> sejati nih. Gue. Iya. Amin, amin, Kalau kita, iya, kita perus kan berbeda juga, Pak. Di kita nyubil scope ya, Skopnya. Saya Jadi mungkin menaja. ada yang bisa kita kuasai, ada yang enggak gitu. Nah, sande Mas Pak Biko, tadi udah disampaikan Pak Arman, kan? udah ya. oleh Pak Arman. Tugasnya pun udah di backup. Iya <laughs> Pak ya, tugasnya udah di backup juga, Pak. Siap-siap Arman. Makasih banyak Pak Arman ya. ini. Ya, Jadi, tugas-tugasnya tetap personal, masing-masing mendiri. Jadi, nanti uh, untuk perpanjangan, ya pasti ada perpanjangan, Pak. Gitu. Jadi, apa biar? Nah, makanya untuk mengantisipasi panjang memanjang itu, gitu kan? Makanya dari sekarang saya buatlah Soal UTS, soal UAS, gitu kan? Karena kan jarak lumayan, satu bulan. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan ya, nanti kalau udah udah di minggu kelima UAS dari minggu sekarang. Apa saya belum ngerjain lah, ada nah, satu-satu bulan. Tuh, nah, gimana? Karman. Iya. <laughs> Miko. Ya emang baiknya jauh-jauh hari harus dikeluarin, Pak, tugasnya itu ya. Iya. Ma makanya semester uh, depan kayaknya gitu deh. Saya pertama pertama iya, langsung pak. saya buat UAS deh. <laughs> material itu, ada. itu. belum ada, gua sudah muncul. Hmm. Biar persiapan nanti sudah jauh-jauh hari dipersiapkan, tonton nanti dekat-dekat hari ngerjainnya. Sama, eh, itu banting semua itu. Nih hmm. eh, dari, beri dari sekarang nanti untuk tugasnya udah tahu ya Mas Jadipto ya, untuk uasnya. Uh, tahu Pak, Insya Allah. Jadi okay. membuat ini ya aplikasi standarnya untuk apa? Kayak undangan atau daftar hadir gitu ya Pak ya? Iya. Buku tamu, ya, buku tamu gitu kan. Kegiatan setiap ini kan beda-beda tuh. Siapa Andri? Oke, okay. okay. lagi kalau Mbak Ovi ada? maufi itu cara maufi Ini apa? eh uh, Kayaknya pendataan hewan kurban kayak yang Bauvi. <laughs> <laughs> itu koperasi dia Pak, kooperasi batubara uh, nih, Pak. Oh iya. Eh, eh. Nah batubara lagi kan. Udah daftar, berapa? daftar supir yang masuk. <laughs> daftar supir yang masuk ya. Iya, store store batubara kan Pak. Iya daftar truk yang udah jalan hari ini. Gitu. Ah iya betul. Pak udah tertidur ya kalau mbak Intan udah ada idenya nya um, belum ada ide pak mbak Intan di mana ini ya kerjanya uh, lagi belum kerja sih Barman kasih dong pak nanti saya kerjain <ser rein> kasih <sampai> kerjaan dong pak <Mbak>. <contracting> Nah, harusnya Ketua MCFO tuh ngasih ini ngasih apa namanya privilege-nya lah kasih gitu, jaringannya gitu. Waduh, yang, belum, saya... yang belum kerja saya kasih kerja Kampanye gitu Pak Saya aja mau nyari kerjaan baru Pak. <laughs> Nah gitu Kerjaan Mbak Intan bantuin Pak Arman nyari kerjaan gitu. nanti dibayar oleh Pak Arman Kalau dapat mbak intan jauh pak harusnya hanis yang ngasih kerjaan pak kan proyeknya hmm. banyak <pp refreshing> iya proyeknya banyak ini eh, mas an ntar ini jadi jadi programmer ya Faslanta. <transitioning> pak aslan amin pak pak ini tugas duanya yang boleh dimas jadikan berapa eh, orang? Sebelas orang yang ngumpulin dari enam puluh. Enam puluh. Persediaan juga cuma orang yang ngumpulin. Lima orang lagi kan? Ih, kalau sehari ngumpulin nih. Mantap. <tuh> Dan belum ditutup kan? Iya belum ya Pak, masih bisa ya. Tapi udah selesai waktunya di sini. Iya ya, belum ya. belum saya buka lagi ya jadiin dulu jadiin dulu, <laughs> jadiin, dulu. <laughs> jadiin dulu lah Adoh. sekarang Jadi main nah. main buka tutup sekarang <laughs> iya main buka tutup <laughs> udah kayak ke Bogor <laughs> ini ya saya, saya kasih tahu aja lah nih ini saya saya bukanya itu nanti tanggal 6 saya tutup tanggal 7 Nah, berarti ada waktu hampir ya, kurang lebih lima hari lah ya untuk ngerjain. ngerjain lima hari. Jadi, jadi silakan dikerjakan dulu. Jadi, nanti pas Rabu antara Kamis eh, itu udah di-upload. Oh Iya, Pak, ini mohon izin bertanya, Pak. Mungkin ya. untuk teman-teman yang belum mengumpulkan tugas satu atau UTS, Pak itu apakah Aduh. ada pembukaan lagi pak atau sudah ditutup sudah? Aduh, itu udah permanen kayaknya. Udah permanen ya pak ya? <laughs> udah permanen. udah masuk <laughs> akademik awalnya. oh siapa? mohon maaf pak. kalau Say. kalau itu ini mas Aryo kalau itu bisa dibuka ya artinya teman-teman wah tugas satu aja bisa dibuka apalagi tugas dua. masa depan masih bisa tuh kayaknya nanti. <laughs> nih, gitu. <laughs> enggak itu udah udah di akademik udah nggak bisa diganggu-gangsi itu. Ya pak terima kasih pak ya. Ya, kalau uas bisa deh pak kayaknya uas ya uas bisa lah kan uas belum ya <laughs> <laughs> uas belum belum nih <laughs> uas itu kan di minggu ini minggu apa namanya minggu dua minggu lagi di pertemuan 16. tapi soalnya kan udah udah dari dari sekarang Kayak gitu ya jadi udah tahu kan apa yang akan di kerjakan di UAS-nya. Ini udah udah basic, udah sangat-sangat basic, gitu kan. udah terlalu basic banget. Tapi nanti jangan sama, gitu aja. Jangan Ram, Bunda, Pak Arman, Pak Arman dengan Mas Han. Gitu. Iya, Pak. Hmm. Jadi biar nggak ada kecemburuan sosial. kan, kan kecemburuan sosial enggak kelihatan Pak. Ya enggak kelihatan cuman <laughs> dalam hatinya hatinya masing-masing itu berasa. <laughs> Mau marah sama siapa kalau aku sosial kan mendingan Gitar. cemburu sama pacar ya enggak. <laughs> itu beda lagi dulu. <laughs> Bingung kalau cemburu sosial saya enggak, enggak, enggak, enggak bisa mikirin. <laughs> udah dari Mbak C udah tahu. Yang di ini kan, yang akan dijadikan uas. Jawabnya pakai chat nih. Soalnya <Suri> chat. Yeah. Ini cuma seberapa orang, 11 nah? orang. kemarin kan omnya datang ke kampus ya. Ya, omnya ya. Omnya Pak? Omnya ini. Masa? Iya, itu yang di ada tuh di di YouTube, YouTube-nya Unsia. Oh, lewat lagi ke Jakarta gitu lagi tugas lagi apa? Katanya sengaja ke Jakarta untuk pergi ke Unsia. Hmm. Hmm. Hebat. Orang tuanya dari saudaranya Mbak Mariance. kok Mas. Iya. gitu. Hmm. Ya, benar kan Mbak Mariance? C? Siapa namanya satu lagi teh? Jadi semester di bawah semester ini apa uh, batch-nya berapa ya? Batch 2 ya. bed 3 ini bed 2 bed 1, Pak. Kalau oh, bed 3 berarti. Mau mau daftar atau mau apa? Udah, udah jadi mahasiswa. Oh, udah jadi mahasiswa. Di semester semester akhir nanti mau mau tinggal di dekat-dekat Punsia -dekat katanya gitu. Jadi Mbak Maryanti deket, deket. Ya, Dakunan, no. ya jadi bisa sekalian jalan-jalan <laughs> saya aja unsi, ya usia dimana bun jagakarsa oh sekira kebagusan lo no? ya deket dari sini ke situ hmm. oke okay lah kalau gitu udah lama um, ini pantesan ya itu temannya Pak Arman, kenapa nggak masuk-masuk lagi Pak? Siapa? Yang Papua, Pak. Bukannya Mbak Novi ya. Oh, yang gondrong itu, Pak? Bukan. Eh itu siapa tuh? Aduh, saya lupa. Yang itu, yang kecelongan Pak, yang saya ini. Oh, si ini. Too, bad, too bad. Kenapa? Malu deh masuk, Pak. Dari dari ini nggak masuk-masuk lagi, Pak wah tahu sudah bagus. maksudnya gimana Gak masuk lagi kuliah? Nah. ada kesibukan nah, lain pak, udah kesibukan lain bunda, udah <laughs> ya saya kira ini kan malu uh, apa atau atau nggak enak mana gitu kan? lagi yang bapak ya. suka suka memancing-mancing bikin orang kepo deh. Oke or or oh. orangnya emang humble pak, humble and freak, humble and freak. <laughs> <laughs> Ya, itu enggak apa-apa santai aja. Saya enggak nggak akan berpengaruh ini, apa namanya? Pengaruh ke nilai. Yang penting apa yang Ya, penting. sebenarnya di usia ini kan kuncinya semangat aja, Pak ya. Nah, kasih semangat. Dos, dosen iya, pun iya. kasih semangat. Karena karena kalau saya semangat saya ngajak itu ketika teman-teman itu -teman aktif sebenarnya kalo saya sendiri makanya ini sini ada Mas Hario, Pak Arman Mas An Bunda gitu yang sering mantap. sering muncul kan yang yang artinya yang membuat saya mau ngomong gitu jadi kalau saya udah nggak ada topik gitu kan saya bingung nih nggak ada obrolan gitu hmm. ada yang... langsung kasih tugas aja ya pak kalau gitu nah itu kan, <laughs> kalau kasih tugas nanti nanti dibilang ah ini bapak ini tugas lulus nih nah ada tuh mahasiswa yang ngomong kayak gitu <laughs> Pak Andri Killer Pak Andri Killer ya. <laughs> ya, serba salah kan, <laughs> kiler lah, diajak ngomong gak ada, itu kan dikasih tugas killer ah. Intinya harus tiga u ya pak ya? Atau? Harus pertama mau punya kemauan. Uh -huh. Kedua waktu ya pak ya harus punya waktu. Uh -huh. Gak mampu kalau tidak mampu kan gak lulus ya pak ya ada lagi bon ada lagi bon oh, ya. tahu malu bon ah, dunia maya yang gak ada malunya bang <laughs> kalau kalau kira-kiranya dua lady bon. dua u apa tuh ukt dan usaha <laughs> u nya depan kalau bonnya u nya di belakang <laughs> Kebalik itu Mas Kan, harusnya usaha dulu baru UKT. <laughs> ya. Usaha menghasilkan duit, duit bayar UKT. Kan, gitu. <laughs> itu. Ya, ada lagi? Ya, tapi nggak direkodkan kan Pak ini? Oh ya, untuk Alhamdulillah. Ah, nggak, Enggak di-record. <laughs> <laughs> <laughs> Om Arwan kayaknya senang banget gitu kalau <laughs> Kalau pendiri kota kan nggak apa kan? apa asal nggak kelihatan ngerokok di sini. Apa di Mas Miko mau menyampaikan sesuatu? Penaunek-unaunek kain macet, Narmiko. Iya, benar Iya, sengaja masuk sekarang buat ini menyampaikan tugas. Bukan, Mbak, karena memang belum baru ada kesempatan, Mbak. Wah, iya. Karena bukan kalau saya lihat kan memang mahasiswa baurcian ini kan mayoritas bekerja semua dan mm -hmm. berlatar belakang pekerjaan yang berbeda-beda gitu ya pak. Mm -hmm. Ya, jadi untuk Vicon itu kan selalu nggak enggak ini ya enggak mm -hmm. sinkron gitu ya pasti mm -hmm. itu. Jadi ya. keempatannya pak ya. <laughs> betul ya. pak benar kata bang Napi kan nggak ada niat tapi karena ada kesempatan pas nah, terkadang pas uh, ada UAS, ada tugas gitu eh pas tugasnya bareng okay. dokter gitu pak ya, ya tugas, ker, tugas kerjaan lumpuh, tuh ditambah lagi uh, tugas itu nah kayak gitu nah hmm. seperti itu pak mungkin uh, apa ya tadi yang yang di ini Om Arman, betul juga sih. Perpanjangan dan ini <laughs> kayak gitu, Pak. Udah, nah, perpanyakan ya. udah, udah aman, Pak. Ya. Terus materi-materi juga uh, terima kasih. Sama-sama. Uh, <laughs> ya, terima kasih. Cuman kita kita terima semua kan. butuh materi, Pak. Kita <laughs> semua butuh materi untuk uh, menambah ilmu, ya pengembangan diri juga, Pak terus kan kayak gitu ya, ya materinya kan udah udah dikirim kan? sudah pak sudah pak sudah, terus sudah. terus sudah, terus. ya maksudnya dengan materi-materi itu kan kita bisa lebih baik terus untuk mendukung pekerjaan terus mendukung ini ya, lain-lain uh -huh. gitu, saya, saya, saya kira tadi karena bunda ketawa saya kira ini saya nggak ngirim materi kan. Sudah malam. Kekenyangan kalem, itu malam. Kalau malam <laughs> ini tidak ada. Kadang kan materi bapak juga sangat singkat dan kita perlu menggali lebih jauh lagi gitu. Nah, oh itu emang iyalah kan. Saya cuma ngasih pintu doang. Perlu ya. doang. Materinya kan cuma perlu doang kalau bapak eh, malam. Iya. Bukan pintu pun, kunci pun. Kunci. <laughs> Pintunya di Vicon, Ah iya, dia. Kak, tau nih, aku lagi iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ini Arman. Ini iya, iya, aku iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ini iya, iya, iya, iya, ini. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, coba kan tadi aku nggak nyimak pikir kan aku nggak tahu tuh ya untuk uas ini apa gitu kan? Ya, untung harusnya saya kasih tahu dari awal gitu kan. Soalnya nanti saya diceramain sama bunda. <laughs> Pikirku dulu gini ya Pak ya. Uh, ya Pak. Dari materi-materi itu ada selipan-selipan kayak video tutorial-tutorial gitu loh Pak. <laughs> mm -hmm. Jadi kita yeah. lebih lebih bisa terbimbing lagi gitu. Nah, nah itu benar itu. kata Pak Arman oh. tadi. <lain> <tuk> <itu>. <tuk> ya. kalau lihat video sama ini channelnya Mas Aryo banyak. Iya ya. nah, ya. terus terang saya lihatnya di situ pak channel oh, nah. Mas Aryo. Wow. <tuk> Jadi se sekarang mati asistensi ada dua nih Mas Mas <tuk> Aryo sama Pak Arma. Kalau bagian teknis itu Pak yeah. Arma, kalau bagian materi itu Mas Aryo, nah, kan. Mantap mantap. <tuk> Ya, ini kan udah bisa kan udah kebaca kan jalan-jalan perkuliahan di saya depan mana saya tahu. terpongkar terbongkar sih ya terbongkar dah sudah karena ya yang yang dapat deh itu aja oke okay, uh, kalau gitu eh uh, Tadi putus karena, saya, putus nah, saya, putus. karena ini karena ketemu sama teman-teman nih jadi saya uh, semangat lagi padahal tadi mungkin Pak Man pas saya buka itu udah uh, apa? <suara, suara sudah layu ya. ada semangat. Tapi pas sudah kesini-kesini sini makin malam makin semangat. Berarti kayaknya lebih tengah malam lagi nanti. <laughs> ya jangan jangan juga, Pak. Teng -teng <laughs> jangan ngoding semangat, Pak. Okay. masan sambil ngoding iya ini okay. ya, produktif banget ini anak ya sampai malam ya. jadi ini mimpi pun kerjaan gitu sampai sampai gitu oh. ya programmer programmer itu tidur juga mimpinya itu kerjaan pas bangun ngerjain lagi gitu. pas tidur oh. gitu Emang penasaran sih Pak, kalau mis misalnya belum beres terus ada error tuh penasaran. ya Iya iya gitu, programmer. Jadi ada ini, kalau selesai oh, bagian bah kan main. Ya. Ya. Padahal tombol oke okay aja udah seneng banget. <laughs> <laughs> programmer itu kerjanya malam ya Mas Enggak, enggak tentu sih Bunda Ide. mau rata-rata begitu? Iya, karena malam itu sunyi, Tenang. enggak bising hanya hmm. lebih-lebih enak katanya aku kalau kerja malam kalau siang tuh susah dihubunginya yes. malam tuh baru dia on time ya Masan pakai apa bahasa program apa sekarang Oh itu yang si sih siap, siap, sisap ini kebetulan lagi diminta bikin add-ons jadi bisa-bisa pakai... bisa bahasa lain-bahasa lain, bahasa lain bahasa apa <laughs> ya, bahasa ini kali ya bahasa kolbu bahasa goyoh <laughs> ya sedikit sedikit paham sih pak hmm. kan apa yang kainnya... mana ya bahasa kolbu ya bahasa kolbu <laughs> tegalah <tuk> hati <tuk> yang penting tekun sih kalau di program kan yang tekun terus tahu logikanya kemana larinya bisa ini ini cocok jadi narasumber nih yang penting kita tekun gitu kan biasanya kan orang narasumber tuh kayak motivator kan gitu ya kita harus berusaha tekun gitu kan rajin aja rajin nabung gitu ya. sekarang ini nih udah kemana-mana nih kayak beres nih beres <ganti> <tutuk> <tutuk> oke okay. makasih ya untuk pertemuan kali ini untuk tugasnya dikasih tahu eh untuk uasnya kasih tahu ya Pak Arman Mas Aryo ke kelas masing-masing oh siapa dan diumumkan iya. di, di grup Tele aja Pak. Oke, okay, siap. Saya mohon maaf, kadang saya jarang buka grup iya. Tele. Oh, yang Mas hari, hari oh, yang rajin. Iya, jarang buka Tele. Iya, saya jarang. Mana Makanya, saya, saya dikasih tahu Mas Aryo kalau nggak Arman Yang sering kasih tahu, Wicet aja. Wicet, <laughs> wicet saya, saya mau masih pakai Kakao. Oh, Kakao, Kekau Tantan, Pak Tantan, Tantan. Mig tiga oh, oh, okay. tiga. keluar. Saya masih pakai <laughs> <laughs> <laughs> Aduh, itu zaman kapan SMP kayaknya. SMP kayaknya deh, saya SMP. Om Hario ini, yeah. ada session, ini ada foto session foto <laughs> <laughs> session. Foto session. sekarang <laughs> ayo on cam on coba udah bawa orang ini Enggak, jangan jangan jangan <laughs> udah udah ini udah apa? <laughs> wow udah, itu, udah siap tuh itu, itu pak Arman baju telek habis pak Ketengah tengah tengah <laughs> tengah tengah itu ada ini pak ini ada ada monitor Suramadu saya, saya kira, Oh saya kira monitor tadi, Suramadu ya Suramadu Emang lagi di mana Pak Arfan? udah tahu saya dikasih juga. Enggak lagi di mana sekarang? Oh di Surabaya, sidoarjo. Hmm. Waduh! Waduh, pada on cam, aku mau enggak pada semangat. Mas, Pak Arfan tetangga saya lo tuh pun. <Silenya> pak arman mas aryo tetangga saya semua itu, pak iya kapan kita ketemuan ya? <Silenya> <ini? Semua tidur. SILEN> aku sama mas aryo sudah duluan ayo pak ikut aja nah, saya, saya baru bangun tidur tadi kan tadi pak arman dengar <risis> <meng> tidur <SILEN> woi de pada pada pada semangat nih tuh ada nih, ya. mana nih? Oh, ada dua ya. Tadi salah adukan saya udah pada tidur ya, pada masih pada. Tadi seger. dari dari ngantuk, dari ngantuk lagi nih Pak sudah. Dah <laughs>